Shalom Bapak Ibu, shalom. Nah, saudara kita sekarang ada di Menara Doa. Dan Menara Doa ini, saudara, adalah Menara Doa yang terakhir untuk bulan ini. Karena nanti minggu yang akan datang, saudara, Menara Doa kita akan lakukan di rumah kita masing-masing. Namun ada streamingnya. Ya? Dan kita sudah kemudian uh, menyiarkan di media massa dan di media sosial, bahwa besok kebaktian hari minggu, sampai dengan tanggal 29 yang akan datang, jadi dua minggu berturut-turut, maka saudara kita akan beribadah di rumah kita masing-masing, dan kemudian Anda bisa mengikuti streaming, nah itu dari rumah. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya saya ada... Uh, beberapa uh, beberapa petunjuk saudara tentang ibadah-ibadah uh, kita ya prosedur untuk melaksanakan ibadah nah tolong kepada hamba-hamba Tuhan yang lain ya tolong dilihat streamingnya maka yang pertama ya next nah setiap gembala-gembala sidang yang akan menjalankan ibadah pada hari esok atau kemudian pada dua minggu yang akan datang. Nah jangan bingung. Oleh karena ya di daerah-daerah di mana kita menemukan ada pasien COVID-19. Maka saudara di kota itu, di daerah itu. Nah kita himbau supaya kebaktian tidak dilaksanakan di gedung gereja. Tapi kebaktian dilaksanakan di rumah-rumah. Namun... Ada beberapa gereja yang ada di kampung-kampung, cabang-cabang kita, kita punya 160 cabang. Dan mereka bertanya, apakah kemudian kami boleh melakukan ibadah? Karena di tempat kami, nah COVID-19 itu tidak ada, kasusnya belum ada. Nah maka kemudian saya sampaikan kepada mereka, silahkan, silahkan Anda beribadah. Namun dengan catatan, yang pertama harus diadakan sosialisasi kepada jemaat, ...tentang penularan COVID-19. Nah bagaimana COVID-19 itu dapat menular? COVID-19 itu menular melalui cairan tubuh. Nah jadi kasus yang ada di Korea, saudara, ya gembalanya berniat baik. Nah oleh karena uh, bakteri itu kemudian masuk dari mulut, nah maka kemudian pendetanya... Menyemprotkan air garam ke mulut daripada seluruh nah umat dan uh, jemaatnya. Dan apa yang terjadi? Nah dia lupa bahwa pada waktu dia semprot mungkin kena dengan bibir daripada salah satu jemaat. Dan kemudian apa yang terjadi? Nah saudara itu begitu banyak jemaat yang kemudian tertular COVID-19 sehingga gereja itu di lockdown dan gembalanya berkata lebih baik saya mundur saja saya berhenti jadi pendeta. Nah, mengapa? Karena tidak disosialisasikan dengan baik. Peristiwa kemudian di Bandung itu sama juga. Sudah diberitahu supaya jangan mengurapi dengan minyak karena mengurapi dengan minyak kan ditempel, saudara ya, nah maka keringat daripada jemaat itu, nah menempel, bercampur dengan minyak urapan. Tapi masih aja di gereja berkata masa minyak urapan kalah dengan COVID-19. Saudara, itu namanya kurang berpengetahuan. Dan apa yang terjadi? 14 pendeta itu kena kemudian, ya terjangkiti dengan virus ini. Nah oleh sebab itu kita mesti mengajar dan mensosialisasikan kepada jemaat. Supaya mereka sering-sering mencuci tangan. Bisa katakan amin, bisa katakan amin. Nah kalau kemudian saudara ingin terus mengadakan ibadah. Maka yang kedua, nah ini mesti kemudian dilakukan. Nah kita mulai mengadakan sterilisasi daripada ruang ibadah. Baik sebelum ibadah maupun setelah ibadah. Jadi ruangan ini sebelum tadi anda masuk kita sudah sterilisasi dan cabang-cabang kita ya. Nah anda lihat selama satu bulan ini, nah kita mengadakan sterilisasi daripada ruangan-ruangan ibadah. Yang ketiga, nah maka kemudian siapkan termoskanner. Jadi pada waktu jemaat itu, saudara, sebelum masuk ke dalam ruang ibadah. Nah maka mereka diminta untuk bersabar. Nah kemudian saudara, nah di dulu. Kira-kira dia menderita demam atau tidak. Kalau dia menderita demam, maka disarankan kepada jemaat itu untuk pulang. Dan tidak mengikuti ibadah. Nah ini harus ada seleksi dan kita harus berani berkata seperti itu. Mengapa? Karena kita ingin memutus... Nah, berjangkitnya COVID-19 ini yang terjadi di kota kita. Next. Dan kemudian saudara gereja wajib untuk menyiapkan hand sanitizer. Supaya kemudian saudara sebelum masuk, maka jemaat itu nah dibiasakan untuk membersihkan tangannya. ya Next. Dan setelah itu maka kemudian siapkan masker. Kalau kemudian saudara ada yang batuk, ada yang pilek, Nah maka anda punya masker dan anda berikan kepada pasien yang batuk pilek dan harus tegas. Kalau ternyata menemukan orang sebelahnya batuk dan pilek saudara, beritahu kepada pengerja, pengerja langsung kemudian akan memberikan masker dan kemudian pengerja akan meminta jemaat tersebut untuk ibadah di rumah melalui streaming. Nah tidak perlu kemudian ada dalam gedung gereja. Nah, ini untuk gereja-gereja yang ada di luar kota Medan, tapi di Medan, kemudian di kota mana lagi, Pak Edi? Ya, di Binjai, di mana lagi? Ya, di Tanah Karu. Nah, itu semuanya kita tutup selama dua minggu, dan gereja-gereja yang ada di tiga kota itu, nah, mereka semuanya akan mengikuti live streaming. Next, nah, maka kemudian kita mengadakan social distancing, yaitu jarak di mana kita duduk, nah tolong bisa kameranya ya disorot, nah bagaimana kemudian kita mengatur, kalau anda lihat maka eh, departemen kesehatan dalam hal ini WHO ya tolong di disorot yang di tengah yang ada orangnya, nah maka saudara kita bisa lihat jaraknya itu satu dengan yang lain itu jaraknya sekitar satu meter, nah ini kita harapkan bagi gereja-gereja Ya, bagi gereja-gereja yang meneruskan ibadah yang tidak ada pasien daripada Covid-19 nah supaya kemudian mengikuti contoh yang ada di gereja ini nah kita berikan contoh nah kemudian saudara yang ketujuh yang terakhir ya nah maka pada waktu kita mulai mengantri untuk masuk ke dalam gereja ya nah jemaat di tempat ini ada saudara lebih 10.000 dan saudara itu begitu banyak orang-orang datang itu untuk mengantri. Maka antrian untuk masuk ke gereja kita harapkan juga ada kemudian saudara uh, jarak satu meter antara orang yang satu dengan orang yang lain, ya. Dan kemudian saudara yang terakhir, yang terakhir ibadah ibadah di gereja sekalipun saudara ya tidak ada kasus COVID-19. Nah itu tolong dipersingkat tinggal satu jam. Jangan lebih daripada satu jam. Nah saya tahu saudara perubahan-perubahan ini ya itu akan menimbulkan pro dan kontra. Sama seperti pada waktu kita mengubah cara kita bersalaman ada pro dan kontra. Pada waktu kita kemudian memutuskan untuk ibadah di rumah melalui live streaming saya percaya juga ada pro dan kontra. Tapi saudara, orang berhikmat, kalau dia lihat ada malapetaka di depannya, dia tidak akan berjalan terus, tapi dia akan menyembunyikan diri, dia akan menyimpang dari jalan itu. Saya berdoa biarlah semua jemaat GBI adalah jemaat yang berhikmat, yang memperoleh kebijakan dari Tuhan. Bisa katakan amin, yang bisa berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi.